Nanya bagus rapi. Main nah, untuk spot yang bagus untuk weekend oh. weekend we di sini. Jangan lupa di subscribe. Apa? Subscribe. Sub -subscribe. Like, subscribe. like comment like comment like. Like comment and subscribe guys. Yo guys ya guys. Come Ditawar, jangan taip. Jadi, jumpa lagi bersama kita di sini, di channel Pablo Panka Nah, kali ini kita berada di objek wisata yang ada di Bangka, Tengah. Tempatnya di kawasan pantai Kebang, Kemilau. Lokasi ini sangat strategis, di tengah-tengah akses jalan um, menuju kota Poba. Baik dari Kota Tengah, atau sebaliknya, lokasi pantai ini berada di pinggir jalan, tepatnya di depan Sekolah SMK 2 Koba. Kemilau Kebang Kemilau Bukan Kembang Kemilau Kembang Kemilau di Kelurahan ya? Kelurahan Arum Dalam Kelurahan Arum Dalam, Dalam Dan Kecamatan Koba Kita ada di Bangka Tengah uh, Berencari spot wisata di Bangka Tengah uh, Taunya cuma ini dulu nanti tiga lain uh, Kita sekarang ada di Pantai Kembang Kemilau Banyak pengunjung Karena memang besar hari ini Hari ini Minggu juga banyak orang yang jualan, ya, makanya ya, bagus, bagus, bagus rapi. Terus ada sama-sama juga ber, uh, para pengunjung berteduh. Pasirnya putih ya, kak ya. ya, pasirnya putih terus uh, bisa keluarga juga ke sini, bawa makanan dari rumah. kan main nah, untuk spot yang bagus untuk... untuk... Uh, untuk... untuk... untuk... weekend untuk... Kakak untuk... untuk... untuk... dengan siapa kak? Seperti biasa kami berempat Ada saya artis untuk... Sama rekan untuk... saya Ini apa nih? Itu artis patah kemenangan, kak Artis patah kemenangan, ya yeah. rilis sih, kak, itu Lu rilis Tapi kita udah kompak Sama artis, sama sekedar ya nya yang sekarang Aku, kak, sekedar Hai <laughs> Hai Ya, sekarang ee, Berempat aja ya Berempat aja Cocok juga lagi bagus Gak ada pasangan Caranya, Gak ada pasangan Di rumah, tinggal tinggalin Kita meet time, kak ya Meet time Oke, apa Kakak gak mau Punya naik party ini, kak Kakak gak mau naik itu, kakak kalau saya sudah kurus ya kak <laughs> sudah kurus dan ramping dan mau indah dan itu lagi pada zamannya kan nggak ada kayak gitu ya kak ya iya bener uh, di sini banyak yang jualan makanan ada uh, uh, yang kecil, kayak gilin juga ada baru jatuh, dari bakso terus ada es dawet juga jadi buat kamu-kamu semua yang dari tempat lain yang ada di luar kota Pangkat Tengah mungkin dari luar kota, kalau datang ke Kombak nah eh, ini spot paling, paling bagus di sini, kalau aku lihat ya di sepanjang bibir pantai tadi ya karena memang ada keramaian gudang ada terus uh, kolor juga banyak di sini nih jadi kita masuk sini, nakoba banget tengah keren deh pokoknya 1 banget ya kak? So, like, 1 berada di pinggir jalan kita nggak takut parkir dulu nggak takut tapi buat, buat dosa kawan yang tidak uh, apa, tidak kita, kita, kita mempunyai kedaerahan Mungkin akses kendaraan umum juga kurang sini ya Kekurangannya itu juga sih Jadi kalau ini, kalau bisa semisah punggung sih, ya acara kendaraan lah Berarti kita akan berlewat-lewat Oke okay, kakak Tapi tempatnya keren-keren, bagus, bagus-bagus Anginnya sepoy pasti pas dicacara begini, maka air pantainya juga berkilau seperti saya Kakak, ini.. Ya, ini salah satu yang dijual, aku minum es daun ayu karena aku kan hampir ke Ayu <tuk> Enggak, ini memang karena hobi Harganya juga murah, meriah 5.000 doang 5.000, udah penyang Ya kan? Terus makan makanan juga, juga ada bakso, ada... Ini bisa dibeli kan? jadi kalau datang ke sini Enggak bawa makanan juga enggak apa-apa Bisa menikmati waktu, ada di tiburan Ada yang dihamok, gantung-gantungan, ya kan? Bersuartan Enak sih, sebagai kami berempan kakak, kesannya kesini kan ke gimana kak? kesannya menarik, enak banget aja enak sekali. terus pikir jalan, mainan-anan banyak, makanan banyak, jadi mulailah referensi buat main di sini aja kecil. nanti dulu deh, Apa deh? ininya dulu. Ini, ini boleh lagi kak ini sanggu kak sanggup ya endos, endos. Aduh, sayang sayang kita nggak diendor sama itu ya endos. tapi yang anehnya kecembiranya anak-anak semua nih tuh coklat oh ada kacang pelakunya siapa ini ya itu juga kak ini pelakunya Mara ini bagus hmm. tapi lebih enak lagi eh belum, ditanya, belum, belum, belum, belum tanya kak belum tanya belum tanya gimana kak pantainya. Ini pantai Kebang Gemilau, jadi arus dalam Kabupaten Bangka Tengah di Poba. Ini bagus, menurut saya bagus banget karena letaknya di jalan e, di pinggir jalan utama ya dari Pangkal Pinang menuju Pobak Bagus banget. Kemudian kalau saya lebih suka di sini selain hari Minggu. Hari Jumat atau hari Sabtu mungkin karena di sini e, tidak seramai hari Minggu oh jadi kakak ini sukanya sepi-sepi gitu kan? iya kaya? saya kan sesuai dengan orangnya saya introvert ah uh -huh. uh -huh. jadi sekian tiga. masuk akal kan? masuk akal eh kabarnya Tati apa ya, ya ah gak usah diajak lah besok-besok gak usah diajak lah dia katanya dia mau pulang dari Jakarta bodo amat lah harus dikarantina dong ya betul harus tiga tiga, tiga bulan uh, iya ya tiga puluh hari tiga bulan uh. kasian banget dia uh, iya. apa udah di lockdown di sana Kakak, kami dengan kamu, Kakak, Kak, Kakak, Om Atanti, Dr. Link. Dokter, link, ada yang lewat, ada, ada Sudah yang lewat, kak? Uh. ada yang lewat, ada yang lewat, ada yang lewat, lagi yang lewat, ada yang lewat, ada yang ya, kak, ya. <laughs> Laut. sekarang kita mau tadi kita browsing sebentar kita mau ke tujuan wisata lain yang ada di Koba Bangga Tengah selanjutnya adalah Pulau Pelawan kita pernah ke sana itu katanya adalah tanaman pelawan tapi sudah diolah sedemikian rupa untuk tempat destinasi wisata selanjutnya kita mau menuju ke sana ya jaraknya kira dari sini Deket lah, gak ya, jauh Kita paling-paling uh, 3 kali pokok, 5 kali ngesot Iya, ngesot ya Berser kita nampus Berser kita nampus Berser kita nampus Berser kita nampus Berser terlalu jauh Jadi memang uh, bisa dijadikan tempat uh, destinasi wisata kebiasaan ya, dari pantai ya Kita check out dulu Jangan lupa Untuk subscribe di Pablo Vanka Subscribe, like, comment, dan share ke seluruh sosial media kamu Biar orang seluruh dunia tahu kita punya ayo, kau